Baiklah, bersama Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, ada sebuah unggahan spesial dari akun Instagram official Ini mengunggah sebuah postingan video momen keseruan Leslar bersama tim di gudang jam sahabat ya tepatnya di kota Bandung kegiatan idola kesengan kita ini selalu saja menjadi pusat perhatian ya masya Allah langsung dipeluk aja nih tentunya lesi Kejora luar biasa mudah-mudahan saja sehat bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik ada kalimat Carlson juga yang dituliskan di pasingan tersebut Keseruan kemarin dari Rizky Bilar dan Leslie Kejora pas lagi main dan live charity di Gudang Jam, underscore official, sama kulineran asik di bacon, underscore Mirai, wow lucu dan seru banget ya, bercerai mereka juga ada main games bareng tim Murnike dan Coach Hadi Law, ya. ini luar biasa cute banget keseruan, idola kesengan kita di Kota Bandung, masya Allah, mudah-mudahan saja dukungan selalu banyak. Dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai itulah kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Dan selanjutnya persahabatnya Ini vitamin yang kita tunggu-tunggu banget persahabat di malam hari ini Di awal acara kita lihat di dalam kejarah Ini tampil membawakan sebuah lagu Kelapas dengan ikhlas persahabat ya Masya Allah selalu saja membuat kita bahagia dan selalu bangga Lestika Kejora, suaranya selalu saja menggelegar Wow, Masya Allah banyak bersahabat ya Apalagi tampil cantik malam hari ini Masya Allah Barakallah Mudah-mudahan saja inilah kita bisa memborong piala penghargaan Amin, Ya Rabbul Alamin Dan kita masih menunggu kejutan kabar baik selanjutnya Jangan kemana-mana to stay itu dan pentingin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate dan terhanya selanjutnya